Ayo faded.. Cumaーい.... Uigan kadınh Dear mom, sore ini ketika kita bersama, aku mencoba mengisi titik-titik kosong itu dalam hidupku dan menanyakan apa engkau sosok ibu yang sempurna bagiku? ya, yeah. Aku sempat marah padamu. Aku sempat berharap... Aku tidak pernah punya ibu sepertimu. Aku ingat ketika engkau melarangku untuk kuliah... Aku merasa engkau tidak sayang padaku. Padahal... Karena engkau tahu papa tidak mempunyai uang yang cukup untuk mengkuliahkanku. Karena saat itu... Engkau difonis dokter mengidam kanker rahim stadium 4. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk tetap kuliah sambil bekerja. Namun aku tidak ingat setiap pagi walaupun sedang sakit engkau berusaha menyiapkan sarapan dan bekal makan siangku agar aku bisa bertahan sehari menghadapi hidup. Itu hanya satu di antara seribu di mana aku menyimpan kenangan buruk tentangmu di ingatanku. Sampai akhirnya, ketika kita terpisah kota karena aku bekerja, aku hampir tidak pernah mengangkat teleponmu. Yang aku tidak ingat, engkaulah sosok yang setia di samping papa. Ketika papa kecewa terhadap kakak yang harusnya bisa menjadi harapan keluarga Namun memutuskan untuk menikah di usia muda Di usia 16 tahun Dan akhirnya papa sakit keras selama tiga bulan Yang aku tidak ingat juga ketika selama hampir tujuh tahun engkau berjuang melawan penyakit itu walaupun sebenarnya engkau hancur dan menderita kesakitan di dalam tapi di luar engkau selalu berusaha menjadi wanita yang kuat bagi kami anak-anakmu dengan pengharapan agar engkau selalu ada bagi kami dan bisa melihat kami tumbuh dewasa tanpa kekurangan kasih seorang ibu Aku minta maaf karena butuh 28 tahun untuk menyadari semua itu Dan tetap aku tidak akan pernah menjadi seorang anak yang sempurna bagimu Ada banyak mungkin dari kita mengalami masa lalu yang tidak mengenakan dengan orang tua kita. Akibatnya kita tidak tertarik untuk memperbaiki hubungan kita dan membiarkan tembok kekecewaan yang besar itu tetap ada. Tuhan Yesus datang dengan rencana terbesarnya yaitu untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapaknya. Dan dia juga rindu untuk memulihkan hubungan kita dengan orang tua kita, saudara kita, dan dengan yang lainnya. Kalau sekarang hubunganmu dengan orang tuamu sedang tidak baik, jangan pernah menyerah. Di dalam Yesus, yaitu roh kudus yang bekerja di dalam kita, yang akan terus mengubahkan kita jika ya kita bisa menghormati serta mengasihi orang tua kita